Halo, silo ketemu lagi di channelnya Simuni. Kali ini kita akan ngebahas untuk tips membuat senjata di level 233. Bro, itu sebelumnya saya pengen opening dulu biar ganteng. kita kali ini akan sebelumnya untuk mengepoin telur amanah bro ini pengasih dari kalian saya tetap jaga dan akan saya rawat sampai dia tumbuh besar bro level 5, sukur-sukur bisa sampai ke level 6 ya yang jelas sih makasih banyak yang udah ngasih ini dari wawacan kalau nggak salah yang pasti sih tetap semangat ya yang jelas sih ini saya ingin coba untuk eh mm, -in, uh, dengan bahan yang sama ya, dan mungkin uh, teman-teman udah tahu semua. Kalian bisa lihat di websitenya Wikia ya, si Wikia, Di disitu kalian udah lengkap banget dan kalian tinggal ikutin aja kalau untuk pemain yang baru. Dan untuk pemain yang lama nggak ada salahnya kalian ngepoin nggak langsung 3 tapi 5 karena emang untuk posisi FO ini sangat rare sekali untuk dapetin pet yang paling terbaik ya dan ini saya belum pernah umur, -umur dapet yang rare dan rata-rata biasa naga hitam pada umumnya rakyat jelata bro <lakiat> tapi yang pasti sih kalian tahu eh, apa namanya eh, untuk jenis bahannya ini tidak terlalu susah yang jelas bentuk-bentuk hati ini yang agak jauh itu tempatnya cuman di gua eh, crude ya Nah, yang warna merah tuh, yang lainnya tuh lewat mandolin juga ada tuh tempatnya Mamadil. Oke, okay, mungkin ini sukses juga. Yang jelas sih nggak ada yang susah lah. Pokoknya main game ini yang belum tahu ini ibaratnya sebuah negara kita bisa diposisikan sebagai apa aja. Gamesnya ini semi sandbox dan multiplayer masih bro, jadi nggak uh, terlalu menekankan harus ngejar sesuatu. Questnya juga mau dikerjain apa enggak terserah kalian deh. Yang pasti sih kalian nikmati dan nyaman. Terus servernya juga keurus ya. Ini karena di global server. Sampai saking penuhnya ini server Duraan yang saya mainkan ini sampai punya dua channel bro. Oke okay, udah semuanya, let's go kita ambil sesuatu nah ini dia saya rubah dulu untuk chart yang sering saya mainkan sekarang-sekarang ini adalah dari Templar si Templar ini jago banget berantemnya jadi saya sering pakai untuk uh, monster survival ngumpulin koin, koin ini butuh 1200 untuk ambil bahan Empower Oracle Bro. itu bahan salah satu untuk uh, kalian nempak senjata di level 233 itu enggak ada dropannya dari monster, jadi kita harus bikin dari manualnya manualnya itu dropnya di sage tower dan hanya ini doang salah satunya harus kita beli lewat coin cash kita cap later sebentar barusan saya tengok ada golden key ya lumayan bro, satu bro karena beli nggak punya oh. uh. ini cegelnya kita beli golden key Uh, eh, beli. kita ambil gratisan dari event ya cuman punya satu kebenaran uh, ada yang buang boxnya kita ambil aja cara water drop dia lumayan lah 2 juta tukerin kan itu dijualnya kan lumayan 2 juta daripada harus nunggu jual ruby ya itu senilai 3 ruby <laughs> lama <laughs> oke okay. lanjut lagi sekarang kita langsung praktekin cara pembuatan manual weapon Uh... Belief of Bale Dulu pernah sekali saya dikasih manualnya Seseorang temen lama Minta, Bang tolong ajarin cara bikinnya Kayak apa, ternyata ini dia Saya baru bisa ada waktu untuk cari Empower oriculturnya Karena untuk pakai craftman dulu itu Saya susah untuk nyari ko uh, apa uh... Poinnya dari Monster survival Karena nggak akan menang-menang lah <guluh> Nah itu barusan Kalkulasinya E, ini loh, jadi sistemnya kalau pakai golden sword jadi adalah e, armor e, level 209 e, banyak teman-teman yang termasuk saya sendiri, saya tahu, tau oh, kalau armor yang level tinggi di plus 9in, mungkin bisa nambahin rate tinggi untuk sukses dari e, pembuatan refine, ternyata enggak bro itu nambahnya cuma 30 poinan lah untuk yang e, ar e, a, apa? golden armor nah, kalah oleh baju untuk semua jab di lepas 180an jadi kalian kalau punya itu, itu simpan dan plus aja nanti kalau kalian mau untuk G5, G14, G15, G16 itu efektif kita langsung aja taraaa kita, moga dapet palu biar saya ganti palu Aduh. <laughs> gak beruntung akhirnya saya hanya punya run sword. ini untuk lapor 233 ya kalau gak salah kita cek dulu sebelum kita tempat ke plus 7in berhasil ya saya nggak punya chart nya untuk defender mungkin teman-teman yang punya ketemuan aja sama saya siapa yang pertama komentar terus saya respon langsung berarti dia yang nanti aku kasih tapi harus punya chart defendernya ya saya pengen lihat uh, senjatanya ini kayak apa karena saya belum pernah lihat juga ya jadi nanti saya kasih ini senjatanya kita plus 7in dulu ataupun plus 8 saya udah siapin BRS juga dan rubiknya moga berhasil Oke, okay, semoga sukses nih Eh, nggak ngalamin gagal itu curiga bro Plus tujuhnya, bro, kalian tahu sendiri beberapa kali saya kalau rubinya lancar di plus tujuhnya ini susah bro Aduh, pantesan saya tadi bawaannya 4 rubinya Kita buktiin Nah, kan Hai Sorry bro, gue bukan ga niat relang ngasih, cuman plus 3 tapi ya itulah kesialan saya. Yang pasti sih ini semoga teman-teman menikmati video saya dari awal sampai akhir dan maaf kalau misalkan ada kesalahan ya kalian sharing dan komentar aja untuk bagi-bagi biar semua pada pinter bro. Thanks for watching dan forget to to subscribe juga dan untuk saat ini tetap standby di Simoni Channel dan ketemu kita di next konten dan yang pasti sih jangan sampai lupa kalian tetap kasih saya support dan komentar-komentar terbaiknya biar kita bisa saling informasi dan untuk teman-teman yang sering e, no yang sering minta bantu untuk saling support saya pasti support dan saya pasti amanahkan jangan lupa untuk jempolnya bro salam sukses sampai jumpa dadah bye bye